Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal a'idzin wal faizin, Mohon maaf lahir dan batin. Salam pejuang sehat yang siap memperjuangkan kesehatan tubuhnya. Agar terpelihara kesehatan tubuh kita. Sehingga kita optimal dalam menjalankan fungsi dan peran kita sebagai fil Art, dan sebagai Abdullah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mukbang sehat protein hewani. Pada kesempatan kali ini dengan mahasiswa suasana lebaran, kita akan mukbang opor ayam, sekitar 2 kg. Mudah-mudahan opor ayam ini menjadi bagian nutrisi untuk tubuh saya sehingga memenuhi kebutuhan tubuh saya dalam melakukan proses regenerasi sel ataupun menjadi bahan baku buat obat untuk tubuh saya serta menjadi sumber energi buat tubuh saya sebelum memulai mukbang atau makan opor ayam marilah kita sama-sama berdoa agar ketika kita memakan opor ayam ini bisa menjadi bagian barokah buat tubuh saya bismillahirrahmanirrahim amin hmm. Oh, nikmat luar biasa! Hmm, kulit ayam. Hmm, Hmm, Hmm, begitu empuknya. Hmm. ah oh. hmm mm. bang, opor ayam 2 kg. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm, mm. mm. ayam, hmm. Hmm. sayap penuh lemak. Hmm. Hmm. Makan itu perlu dinikmati. Jangan takut makan opor ayam itu kolesterol naik gara-gara santan atau polemak tinggi. Karena ini ada real food. Makan setan yang mahu kuasa. Hmm. hmm. dipahami bukan ayamnya yang jadi masalah tapi over karbonnya yang bermasalah over gulanya yang membuat tubuh kita bermasalah atau mengalami penyakit tidak usah ketakutan bahwa nanti kita over lemak atau over protein Karena ketubuh akan mengaturnya dengan hormon leptin, hormon kenyang akan dikeluarkan oleh tubuh apabila nutrisi yang dibutuhkan sudah mencukupi. Wow. Hmm. makan poten hewan itu enak dan nikmat memang kalau nikmat apabila dicampur dengan karbo tetapi dengan kita enak tubuh kita sehat daripada sangat enak tubuh kita bermasalah jadi sakit karena over karbo sehingga gula darah kita naik karena diabetes walaupun diawali dengan tubuh kita membesar gemuk akibat overcarbun hmm Oh, nikmat sekali ringat Ingat, kita makan tujuannya untuk kita hidup, bukan hidup untuk makan. Artinya apa? Makanlah yang membuat tubuh kita menjadi sehat atau membuat hidup. bukan makanan yang pelan-pelan membunuh kita. Rasa santannya terasa Rempah-rempahnya pun terasa hmm. hm Sampai nikmat kulitnya, hmm. Hmm. Hmm. tambah kerupuk kulit, makan opor ayam, nama nikmat. Timun pakai sambal. pedas hmm. Pedasnya terasa. Makan ditemani dengan teh hijau. Hmm. Nikmat. Hmm. Kandungan ayam ini per 100 gramnya kira-kira 27 gram. Ya kalau ini sekitar 2 kilo ya berarti sekitar 540 gram. Sementara berat badan saya hanya sekitar 65, kebutuhan proteinnya hanya sekitar 150 gram. Berarti sangat berlebihan buat tubuh saya tapi ini kebutuhan tubuh karena ingin bentuk masa otot. Mat Hmm, mat, mm. hmm. Hmm. Mantap. Hmm. Alhamdulillahirrahmanirrahim e, Mukbang sehat protein hewani 2 kg opor ayam Alhamdulillah telah selesaikan dengan baik Mudah-mudahan dari nutrisi esensial Buat menggantikan sel yang rusak Atau sel-sel yang mati di tubuh saya Sehingga tubuh saya tetap bisa sehat dan kuat Ingat, good food is medicine, bad food need medicine. Makanan yang baik adalah obat buat tubuh kita, kalau makan yang buruk kita butuh obat buat tubuh kita. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Bila taufik oleh Dewa, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.